Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi bersama gua Adi Si Sutubes, di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground. Sebelum masuk ke videonya, di sini gua mau merekomendasikan salah satu website yang berisi seputar game Free Fire.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 Oke, okay, pada kesempatan kali ini cuy Gua mau share dan membahas info update terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire Mulai dari event bundle Oni ya, Info hadiah Magic Cube baru Sampai dengan bocoran Evo Gun terbaru dan review skin AK47 dan lain-lain Yes. Huh? Oke okay. Yang pertama ada info resmi rilisnya event Diamond Royale terbaru Nah, jadi set bundle Yokai Soulseeker atau set bundle Yokai Tajia ini Telah di difix atau resmi rilis menjadi hadiah utama dari event Diamond Royale selanjutnya cuy Dan kalau kita perhatikan, untuk bonus hadiahnya tidak ada yang berubah atau diganti, ya. Di sini tolong gitu kan, udah satu bulan nggak ada event Diamond Royale, tapi belum ada item atau hadiah bonusan baru, cuy, yang diganti hanya untuk hadiah utamanya aja nih. Nah, gini dong, akhirnya tiket Diamond Royale kita bisa buat ngesepin juga, ya kan? Dan event Diamond Royale ini akan hadir atau rilis besok Yang kedua Ada info event bundle terbaru Yaitu set bundle Oni Tajia Nah Buat kalian yang belum tahu, set bundle Oni Tajia atau set bundle Oni Soul Saker ini Adalah set bundle terbaru pasangan dari set bundle Yokai Soul Shaker Yang akan rilis pada hadiah Diamond Royale selanjutnya Yang sempat gua jelasin di awal tadi ya kan Dan dikabarkan set bundle terbaru ini akan hadir atau rilis pada event bundle cuy untuk di server indo kemungkinan akan rilis pada event bandel gacha seperti ini. Atau bisa juga rilis pada event diskonan cuy. Jadi kita lihat nanti ya. Yang ketiga, ada bocoran Evogan terbaru. Jadi nantinya akan hadir skin paling legend. Keren dan paling mahal, tentunya ya kan? Eh, buset! Untuk beberapa senjata di game Free Fire, buat kalian yang nggak tahu apa itu Evogan. Evogan adalah singkatan dari Evolution Gun, yang dimana skin-skin senjata yang termasuk ke dalam kategori skin senjata Evogan itu bisa berevolusi dari level 1 sampai level max. Yang akan menampilkan desain tampilan dan animasi yang berbeda-beda dari setiap levelnya cuy Nah, di sini ada bocoran resmi Evogan untuk senjata AK-47 dan senjata UMP Oke, yang pertama kita bahas dan review skin Evogan AK-47 Blue Flame Draco dulu aja kali ya Oke okay. Dan berikut adalah cuplikan trailer atau animasi dari skin AK-47 Blue Flame Draco ini. Wah... Dari bau-baunya aja udah kelihatan kalau skin ini tuh mahal banget gitu kan cuy Saya mencium aroma, aroma. ada orang yang terbudih <laughs> Oke dan di sini ada penampilan baru Untuk tampilannya di sini sangat-sangat-sangat kece bedah ya Skin ini memiliki tema dragon atau naga-naga gitu cuy wow. Dengan desain aksesoris sayap di bagian pegangannya Terus terdapat desain kepala naga di bagian ujung dari senjata AK-47 ini Ditambah lagi dengan animasi ke aura-aura berwarna biru tua ke ungu-unguan Yang membuat skin ini menjadi lebih kelihatan keren ya Terus ada efek hit Nah... Jadi skin ini memiliki efek spesial saat kalian hit Atau menembak musuh cuy Dan untuk animasi hitnya disini seperti percikan cahaya-cahaya gitu ya Terus ada efek firing Nah Jadi saat kalian menembak Akan ada animasi kayak gini di bagian ujungnya cuy Atau saat peluru dari senjata kalian keluar Um, baru pertama kali ini ya Bapak Garena merilis skin yang memiliki efek firing Boleh-boleh nih ya kan Terus ada efek kill Nah, jadi nanti akan ada animasi ke arwah gitu Yang dikelilingi dengan dua ekor naga hologram Saat kalian berhasil mengekil musuh Terus ada eksklusif emote Widi, untuk eksklusif emotnya keren, kreatif, dan unik banget, cuy! Kayak memanggil skin AK47 Blue Flame Draco dan ditambah lagi dengan animasi sambaran petir berwarna biru serta menyemburkan blue fire di akhir emotnya. Ya, wih, boleh nih! Dan berikut adalah tampilan eksklusif emot ini. Saat berada di in-game Free Fire Terus ada pengumuman kill Terus ada upgrade atribut atau upgrade statistik Terus ada buka ability. Oke sekarang kita masuk ke detail dari skin AK47 ini cuy. Ini untuk tampilan level satunya Masih mirip kayak skin-skin epic sebelumnya ya. Untuk di level 1 ini kita akan bisa mendapatkan atau membuka atributnya. Untuk statistik yang kita dapatkan pada level 1 ini adalah Demag 1 red of fire plus 1 Dan moment speednya main 2 Ini untuk tampilan level 2 nya Pada skin level 2 ini Kita bisa mendapatkan atau membuka pengumuman kill dan upgrade atribut lagi cuy untuk statistik yang kita dapatkan pada level 2 ini hampir sama seperti statistik pada level 1 cuman di sini untuk speed speednya menjadi main 1 ini untuk tampilan level 3 nya pada skin level 3 ini kita bisa mendapatkan atau membuka penampilan baru dengan tambahan aksesoris sayap naga ini untuk tampilan level 4 nya pada level 4 ini kita akan bisa mendapatkan atau membuka efek special hit dan upgrade atribut untuk ketiga kalinya untuk statistik yang kita dapatkan pada level 4 ini masih sama seperti statistik pada level 2 tadi Cuman di sini untuk Red of fire nya menjadi plus 2 Ini untuk tampilan level 5 nya Pada skin level 5 ini Kita akan bisa mendapatkan atau membuka efek firing dan efek kill Ini untuk tampilan level 6 nya pada skin level 6 ini, kita akan bisa mendapatkan atau membuka penampilan baru dan upgrade atribut untuk yang keempat kalinya. Untuk tampilan barunya di sini adalah penambahan desain kepala naga di bagian ujung dari senjata AK47. Terus untuk statistik yang kita dapatkan pada level 6 ini adalah penambahan damage saat kita menembak glue wall. Jadi bakalan lebih cepat kita menghancurkan glue wall jika kita upgrade skin AK ini sampai ke level 6 Ini untuk tampilan level 7 nya Pada skin level 7 ini kita akan bisa mendapatkan atau membuka penampilan baru dan eksklusif emot. Untuk tampilan barunya di disini lebih mengarah ke animasi aura-auranya cuy Animasi aura-auranya jadi lebih berkobar-kobar ya kan? Dan kalau kita perhatikan dari namanya saja, udah eksklusif emot ya kan? Berarti jika kita ingin mendapatkan emot ini, kita harus upgrade skin AK47 ini sampai ke level 7. Baru kita bisa mendapatkan emot eksklusif ini. Untuk bagaimana tampilan dari Evogan AK47 Blue Flame Draco ini saat berada di in game, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. BTW skin AK47 ini hampir mirip sama skin senjata Elderflame Vandal yang ada di game Valorant cuy. Kenapa gua bisa bilang mirip? Untuk lebih jelasnya kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Ini untuk tampilannya. Di sini yang berbeda adalah dari segi desain tanduk kepala naganya, terus desain sayapnya, terus desain animasinya cuy. Untuk efek firingnya 11-12 lah ya Sama dengan yang ada di game Valorant Untuk di free fire animasi reload dan tampilan saat nge-scope-nya tidak ada ya Atau tidak seperti yang ada di Valorant Terus untuk efek killnya Kalau yang di Valorant muncul kepala naga yang menyemburkan api ke musuhnya kalau yang akan rilis di game Free Fire itu efek killnya kayak arwah atau jiwa yang melayang gini cuy. Menurut kalian mirip atau enggak cuy? Komen di bawah ya. Oke. Okay. Jika kalian tertarik mengoleksi skin terbaru ini, ya siapin diamond kalian sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Karena bakalan mahal dan sulit buat dapetin skin legend AK47 terbaru ini. Yang kedua ada skin UMP Buah Day. Nah, langsung aja kita pilih detail ya di sini. Oke, ini untuk tampilan level satunya ke skin skin senjata gratisan ya. Terus ini untuk tampilan level 2 nya terdapat desain logo zombie atau tengkorak nih di sini. Dan untuk statistiknya adalah Reload speed plus 1 dan akurasinya Min 1 terus ini untuk tampilan level 3nya mirip banget sama skin level 2 nya tadi ya cuman yang berbeda di sini dari segi desain warna logo zombinya aja cuy terus ini untuk tampilan level 4nya terdapat animasi listrik- listrik gitu terus tampilannya lebih cerah dan beragam terus ada pengumuman kill dan ada tambahan statistik yaitu demac plus satu, sebelas dua belas lah ya, sama skin skin weapon royal cuy. Skin ini tidak begitu keren banget ya? Kenapa animasinya nggak dibikin kayak gini aja cuy? Kan lebih keren. Dan kalau kita perhatikan nama dari skin UMP ini adalah UMP Buah D ya kan? Jadi kemungkinan besar skin UMP ini akan rilis bersamaan dengan rilisnya event Buah D besok. Dan cara mendapatkan akses ke evogan ini adalah dengan cara kalian buka aplikasi Free Fire dulu, terus kalian pergi ke settingan atau pengaturan HP kalian. Lalu kalian pilih dan ubah tanggalnya ke tanggal 26 Oktober 2020. Lalu kalian masuk lagi ke Free Fire kalian, maka fitur Evogan kalian akan bisa diakses atau dibuka. Dan kalau kita perhatikan cara mendapatkan akses ke Evogan tadi, kita harus merubah tanggal di pengaturan HP kita ke tanggal 26 Oktober. Kemungkinan besar event Evogan ini akan hadir atau rilis kurang lebih sekitar tanggal 26 atau pada akhir bulan Oktober jika semuanya berjalan dengan baik. Dan jika ada kendala atau problem dalam proses perilisan Evogan ini, kemungkinan Evogan ini akan rilis pada bulan November mendatang, cuy. Yang keempat, ada bocoran set bundle baru pada hadiah penukaran item Magic Cube nah jadi nantinya akan hadir dua set bundle baru pada hadiah penukaran Magic Cube yaitu set bundle Golden Bell dan Imperial Crop dan biasanya salah satu dari set bundle ini akan hadir besok pada tanggal 6 Oktober atau pada saat video ini publish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 Gua adisi sutup sejabut dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground. Salam update.